Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mungkin saya hanya dalam rangka menjawab pertanyaan ya nah, Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat G-code untuk mesin plotter nah, Terutama untuk mesin plotter di berbasis Arduino RBL seperti yang saya punya ini nah, Sebetulnya untuk membuat G-code untuk plotter ini hampir semua tools CAD itu bisa ya Tapi di sini akan saya tunjukkan salah satu caranya saja dengan menggunakan tools yang sering saya pakai yaitu menggunakan ini GRBL plotter ya Oke, okay, nah kita langsung saja bagaimana cara membuat G-code menggunakan GRBL plotter ini Oke, okay, sebelumnya mungkin akan saya tunjukkan bagaimana cara menginstal GRBL plotter ini nah, GRBL plotter ini adalah software free yang bisa kita download dari internet ya Kita search saja di Google GRBL plotter Nah, ini muncul yang paling atas, kita klik. Nah, ini websitenya ya. Ini bisa langsung diketik aja yang grblplotter.de. Nah, di website ini kita scroll ke bawah. Nah, ini ada link ke arah GitHub ya, karena memang softwarenya itu di share-nya di GitHub. Kita klik. Nah, ini di GitHub-nya versi yang terbaru adalah versi 1666. Oke, okay, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini untuk Windows yang di-download adalah yang GRBL Plotter Setup.exe ya. Ini di-download aja. nanti di komputer tinggal di-running installernya. Setelah GRBL Plotternya sudah berhasil diinstal, kemudian di-running, maka tampilan pertama yang muncul adalah seperti ini ya. Nah selanjutnya untuk membuat gecode kita pilih menu yang ini gecode creation Kita klik uh, Mungkin di sini akan saya tunjukkan uh, bagaimana cara membuat gecode dari image ya nah, Kita pilih yang ini convert image Kita klik uh, Ini muncul menu uh, create gecode from image nah, Selanjutnya uh, Kita load gambarnya ya kita pilih gambar yang akan kita convert kita klik yang load picture ini. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Ini adalah file jpg ya. Habis nah, saja png atau bmp atau svg ya. Yang penting dia adalah format image standar. Kita open. Nah, gambarnya akan muncul di kanan sini ya. Yang nah, selanjutnya kita setting ya. Ini kan banyak settingannya nih, uh, tapi nggak usah kita pilih semua. Yang penting saja, yang lainnya biarkan default. Yang penting adalah ini size and pattern. Nah ini, uh, ini size-nya disesuaikan saja dengan ukuran uh, mesin ploternya atau disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Ya. Uh, misalnya saya pakai ukuran kertas A4 ya, tapi nggak full. Nah, 150 tingginya. Lebarnya ini berarti landscape ya. Ini otomatis berubah karena di sini ada keep ratio. Oke setelah ukurannya sudah kita set, selanjutnya adalah metode menggambarnya ya. Ini vectorizationnya. Jadi di sini ada pilihan fill area atau draw outline. Fill area adalah pilihan apakah kita akan mengarsir bagian yang hitam ini. Kemudian, draw outline, draw outline adalah uh, apakah kita akan menggambar outline di setiap arsiran. Ini misalnya ini, sini kita gambar outline-nya. Adalah lama ini saya pilih dua-duanya ya. Oh iya, tadi ini uh, ada pilihan resolution X atau pen width. Ini adalah uh, lebar dari bullpen ya, ujung bolpennya. Ini saya pilih 0,3 mm. Oke, okay, setelah dua setting ini selesai dan uh, biarkan yang lainnya default, kita pilih yang ini ya, create g -code. Klik, nah, ini proses. Setelah proses selesai, ini langsung muncul ya, ini g nya di sebelah kiri, kemudian uh, jalur path-nya ini yang merah ini. Jalur path-nya ini adalah garis-garis yang nanti akan ditempuh oleh si CNC-nya. Ya, ini uh, terlihat ngeblok ini yang warna merah ya ini, ini sebenarnya adalah garis-garis arsiran oke okay, gigotnya sudah jadi ini yang sebelah kiri langkah selanjutnya adalah kita save ya filenya ya, ini save gigot kita save misalnya kita beri nama Jeep save Oke okay, file nya udah ke save kita lihat ya file-nya. nah ini kita buka pakai notepad plus nah ini file geot-nya ya ini sudah jadi nah file giottnya ini selanjutnya bisa kita bawa-bawa ya untuk dieksekusi di tempat lain di tempat di mesin plotter atau apabila ingin dieksekusi di GRBL plotter ini juga bisa ya, ini tinggal tekan play ini. Nah selanjutnya akan uh, dikirim ke mesin CNC. Nah sebagaimana fungsi universal gcode sender ya. Dia file gcode kemudian dikirim ke mesin CNC. Oke teman-teman mungkin itu saja bagaimana cara membuat gcode uh, menggunakan salah satu tools yang jadi salah satu pilihan lah dari beberapa pilihan yang lain itu saja, makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh